Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Cancer di bulan November tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Cancer di bulan November tahun 2020 Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Cancer di bulan November tahun 2020 Jika kartu perkataan gue sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh syurga cancer di bulan November tahun 2020 pertama kategori support energi kesehatan selanjutnya support energi keuangan selanjutnya support energi karir dan pekerjaan selanjutnya support energi hubungan asmara seorang cancer di bulan November tahun 2020 jika support energi sudah kita dapatkan misalnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat sewaktu zodiak cancer di bulan November tahun 2020 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Cancer di bulan November adalah lima pedang. Secara umum diartikan kesehatan yang sedang menurun dan mampu melihat situasi kondisi untuk mendapatkan tenaga orang lain di dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan di sini juga bisa dikategorikan kesehatan yang menurun akibat kinerja ataupun kerja keras yang ia lakukan selama ini, demi mewujudkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Sehingga, di sini seorang Cancer jarang memperhatikan dan melihat kesehatannya yang tidak stabil, dan tidak jarang juga seorang Cancer akan melakukan suatu usaha yang di luar kemampuannya, yaitu merupakan jam istirahat dibuat untuk kerja. Dalam kategori ini adalah lembur. Untuk mendapatkan tujuan yang ia impikan di bulan November tahun 2020, dan di sini juga digambarkan seorang Cancer akan mengalami penurunan kesehatan di bulan November tahun 2020 demi mewujudkan apa yang ia impikan di bulan November. Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umum, Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategori ini adalah seorang pasangan. Jadi di sini menggambarkan seorang Cancer akan mengalami penurunan kesehatan di mana seorang Cancer selalu mendapatkan dorongan dan dukungan dari seorang pasangan agar seorang Cancer bangkit lagi dan bisa fokus lagi untuk mendapatkan tujuannya sejak awal yaitu memperbaiki kehidupan di bulan November tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah The hangman Secara umum, the itu diartikan, pasrah tetap yakin, yakin karena kuat dan melakukan semua usaha untuk memperbaiki kehidupan dan dalam kategori ini adalah tidak mau mundur sebelum mendapatkan apa yang diimpikan Jadi jika kartu derangan yang kita gabungkan dengan kesehatan seorang Cancer di sini menggambarkan seorang Cancer mendapatkan kesehatan yang sedang menurun dikarenakan ia terlalu fokus dan terlalu lelah bekerja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan di samping itu, seorang Cancer mendapatkan dukungan dari pasangan, dan The hangman adalah sosok seseorang yang tidak mau menyerah sebelum mendapatkan impiannya di bulan November tahun 2020. Selanjutnya, kita kartu keuangan seorang Cancer, dan kartunya adalah Five of Pentacle, ataupun 5 koin. Secara umum, 5 of Pentacle itu diartikan suatu perubahan perlu dilakukan untuk mewujudkan sesuatu yang diimpikan. Dan di sini juga bisa dikategorikan suka membantu orang lain di dalam kategori materi. Namun, di satu sisi, kita sedang membutuhkan apa yang kita berikan kepada orang lain. Dan di sini, di dalam kategori ini adalah pengorbanan kepada orang lain. Jadi, di sini digambarkan kepada keuangan seorang Cancer. Keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun seorang Cancer perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori pola pekerjaan. Dan pola hidup agar lebih fokus lagi di dalam bekerja Dan lebih fokus lagi untuk mendapatkan keuangan yang meningkat di bulan November tahun 2020 Dan di sini juga tidak jarang seorang cancer merupakan sosok seseorang yang mudah Memberikan sesuatu kepada orang lain termasuk di dalam kategori materi Kepada orang yang membutuhkan dan kepada orang yang meminta bantuan kepada cancer sendiri Dengan hal ini seorang cancer berharap dengan membantu orang lain keuangannya akan lebih meningkat atas doa-doa dari orang yang ia bantu selama ini di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umumnya page of sword itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang cancer perlu melakukan perubahan di dalam kategori usaha untuk meningkatkan keuangannya di bulan November di mana seorang cancer mendapatkan dorongan dan motivasi dari seorang anak yang merupakan anak cancer ataupun anak saudara cancer sendiri dan jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang cancer sini menggambarkan seorang cancer pasah namun ia yakin dengan membantu orang lain akan menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020 dimana dengan doa dan dukungan dari seorang anak dan untuk kartu dan pekerjaan seorang cancer adalah four of one ataupun empat tongkat secara umum four of one itu diartikan tentang tujuan hidup arah yang akan dilakukan arah yang akan ditentukan pekerjaan yang akan diperoleh dan karir yang akan diperoleh jadi di sini menggambarkan untuk karir pekerjaan seorang cancer di bulan November tahun 2020 karirnya tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini seorang cancer dikarenakan kesehatannya selalu menurun maka ia perlu melakukan suatu perubahan di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana ia membutuhkan bantuan dari seseorang yaitu pasangannya untuk mengerjakan apa yang telah menjadi tanggung jawab seorang cancer untuk mendapatkan keuangan serta kehidupan yang lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020 dalam artian ini seorang cancer bersama pasangan berjuang bersama-sama untuk meningkatkan kehidupan dan keuangan di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of Pentakal Secara umumnya, King of Pentakel itu diartikan seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri Dalam kategori ini adalah seseorang orang tua ataupun seorang penasehat Cancer sendiri Dan di sini menggambarkan Seorang Cancer perlu melakukan perubahan di dalam kategori pekerjaan, karir Sehingga di sini membuat seorang Cancer lebih fokus lagi untuk meningkatkan keuangan dan di sini seorang pasangan akan mendukung Cancer serta di sini orang tua Cancer akan memberikan masukan kepada seorang Cancer. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kartu pekerjaan yang lebih cemerlang di bulan November tahun 2020? Dan jika kartu dengan bagaimana kita gabungkan dengan kartu karya pekerjaan Cancer di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin dengan melakukan suatu perubahan di dalam kategori kartu pekerjaan. Akan membuahkan hasil yang maksimal yang dapat menunjang keuangan seorang Cancer, di mana ia mendapatkan motivasi dan masukan dari orang tua Cancer serta orang yang lebih tua dari Cancer sendiri, dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah five of cup ataupun 5 lima biala secara umumnya five of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat posisi peluang yang masih ada bersama orang yang baru yaitu pasangannya yang berada saat ini di depan matanya jadi untuk asmara seorang cancer di bulan November tahun 2020 seorang cancer sedang berjuang ataupun sedang melawan masa lalunya yang datang kembali di bulan November dan di sini seorang pasangan akan terus mendukung seorang cancer agar melupakan masa lalu dan menata masa depan bersama seorang pasangan yang dimana seorang pasangan akan selalu berada di dekat kanser untuk melupakan masa lalu yang dialami oleh seorang kanser di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu merupakan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dalam kategori ini adalah seorang pasangan Cancer sendiri. Jadi, di sini menggambarkan seorang Cancer berjuang melepas masa lalu, di mana seorang pasangan akan mendukung serta mensupport seorang Cancer agar melupakan itu dan menata masa depan bersama seorang pasangan Cancer saat ini. Dan jika kartu dayangan kita gabungkan dengan asmara seorang Cancer di sini, menggambarkan... Seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun yakin, dan ia rela melepas masa lalunya sehingga di sini kehadiran seorang pasangan akan sangat membantu seorang Cancer untuk melupakan masa lalu dan menata masa depan bersama seorang pasangan dan mendapatkan kebahagiaan hubungan yang harmonis di bulan November tahun 2020 bersama pasangan Cancer yang ada saat ini. Dan untuk angka keberuntungan seorang Cancer di bulan November, itu ada di angka.